Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aryo. Eh, sama Mas Aryo menyala jamaah Maaf di gimana, Mas Aryo? Sekarang oh, rumah gimana ya kabarnya sehat alhamdulillah yeah, mau di kemarin iya silakan Enggak, bukan di masih Sumatera mas Padang. Padang Padang iya. Mm -hmm. uh. Ya, nanti uh, untuk materi sendiri saya sendiri belum uh, upload juga karena kan uh, ya tahu sendiri kondisi yang belum uh, memadai ya <laughs> jadi uh, masih mungkin masih terlena dengan hiburan atau dengan hiburan kali segala macam ya jadi, nanti paling uh, saya upload uh, pagi atau uh, lusa kali ya Mas Aryo. Ya pak. siapa pagi besok atau saya Pak ya Iya untuk uh, teman-temannya pada join ini maksudnya uh, ada beberapa atau memang materi sendiri yang diutus gitu. Oh ini tadi saya baru posting di, di grup ini Pak karena sebenarnya kan jadwalnya Pak Andri ini malam ya Pak ya jam berapa ini jam tujuh Pak biasanya Pak kan di, mungkin makanya pada nggak antisipasi ya, gitu Memang saya saya uh, untuk ini apa? eh hmm. uh, kan malam ya. Iya, Pak. Uh, cuman saya mau keluar nih. Jadi lebih baik dikukan saja gitu. Kalau mm, saya perhatikan di LMS kan setiap saya upload atau saya bikin gambar kan teman tahu ya. Iya. Yeah. nah ini Mario mau kemana nih di dalam dalam di awak kabin nih ini Pak Bin. mau kemana ini ya bersih bersih pesawat aja Pak <laughs> <laughs> cleaning Pak cleaning <laughs> oke okay. Nah gini Mas Mario saya untuk kapan kali ini untuk bersih hati itu kan masih beror. Jauh nanti saya ini. Nah, beberapa hal yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya di kelas ini itu untuk prakteknya pembuatan lampu traffic traffic lamp. Nih itu, Udah langsung diganti. Oh, apa-apa yang ini terus. yang untuk ini kan akan masuk ini ya, apa UTS ya. Nah, UTS. Uh, jadi nanti untuk UTS sendiri, untuk tugasnya ada tugas itu udah saya upload ya. Tugas satu, ya, yang hmm. apa ya? Yang enggak menyambungkan itu ya, pak ya? Uh, database itu ya, pak ya? Tugas ya. Uh, Microsoft Access nah. ya. Hmm. Jadi nanti yang untuk karena yang untuk UTS itu nanti nyusul karena uh, kami dosen itu baru menerima surat edarannya itu pada hari ini ya. Karena kan uh, kegiatan perkuliahan akademik mulainya tanggal sekarang ya. Tanggal 11 gitu kan. Jadi nanti untuk UTS-nya insya Allah akan saya upload uh, sesegera mungkin. Uh, untuk pertemuan kali ini uh, mungkin untuk saya berikan tugas saja untuk mempelajari, gitu ya, mempelajari traffic lamp. Jadi nggak nggak usah dibuatkan traffic lampnya, aja. Jadi nanti di pertemuan Minggu depan itu baru kita pelajari barang bareng ya. Yeah, nah untuk konferensi datanya sih, untuk teorinya apa nanti ya apa materinya dan ya seperti tadi besok atau bisa ya karena fisi sesi masih di insyaallah uh, balik di akhir minggu ini. Jadi apa namanya? eh uh, ya mungkin di minggu depan kan harus bermudingan. Ada kegiatan halal bihalal juga di UNSIA gitu. Feedback ini masalah kedua akunnya tuh gimana? Iya, Pak, ini pakai handphone satunya. Oh, ini ada. Iya. Yang lain juga nih. Oh, like mana Oh, iya ya, pantas kok kan nge-feedback, Pak. Mohon maaf, Pak. <laughs> Yang satu lagi nyala ya? Iya, anunya. Ya, end. Uh... Prawito ini Mas Prawito ya, coba Mas Prawito panggilannya Mas Pras. Mas Pras, oke. Oh, izin sholat maghrib dulu katanya. Kayaknya bukan di sana barat nih. Ah iya iya nih mas beras EDM uh, saya dari message karena izin sholat dulu katanya perjalanan jauh ya pak ya pak Andri dari Jakarta ke kampung halaman. Nah, kalau naik pesawat sekitar satu jam 45 menit, Mas Aryo Ke Pak. Ya, Pak ya? Iba, mm -hmm. Ya. Yeah. Nanti di Padang sekitar jam. Hmm. Oke, mungkin kita sampai jam 2 menit lagi kali ya. Saya cuma ngasih tugas aja Mas Arya. Tugasnya ya untuk mempelajari itu aja. traffic tunggu teman-teman lain. Iya. Traffic lem ya, Pak. Iya. Traffic lem pakai Lamp, visual traffic Iya, lampu lalu lintas. Hiburan kemana aja Mas Arya? Uh, saya enggak, kemana-mana Pak, cuman karena kan keluarga banyak di Surabaya, Sidoarjo aja. Jadi ya, cuman Surabaya, Sidoarjo, kemudian ke Malang paling jauh Pak. Oh, kemana ke Batu? Uh, enggak, ke rumah mertua Pak, rumah mertua di Malang Pak. Di Turen, uh. daerah Turen, Malang Selatan itu Pak. Malang Selatan? Iya. Yeah. Enggak jalan-jalan sih, Pak. <laughs> Langsung balik. Tapi lumayan ya, liburannya. Lebih, lebih ya, kalau nggak hmm. salah ya? Seminggu lebih. Kayaknya ya. Panjang kok, Pak, liburannya. ini. Hmm. Mulai tanggal 1 itu sampai tanggal 8 kan. Tanggal 9 baru aktivitas lagi orang-orang. Ya, kalau kita... Punsia uh, itu ngasih dari tanggal berapa Putus-putus pak. pak. Ya maklumlah saya di ini perkampungan. <laughs> ano pak? Pakai provider apa pak di situ pak? Saya kebetulan di pakai Telkomsel. Di, di ini sekarang di apa ya namanya di tempat ada bidang di apa namanya dekat Universitas Andalas tahu nggak Mas Haris? Oh, saya belum pernah ke sana Pak. Uh, unan unan orang orang ya, tahunya ya, ta unan. Iya kalau namanya sih tahu Pak Universitas Andalas. Hmm. Tahu itu kan negeri Pak ya perguruan ya. tinggi negeri dari Padang itu terkenal. Ya, dari... ya saya udah ketawa-tawa sendiri nih bangga deh. Iya ya, terkenal pak, ya bagus lah <laughs> kalau untuk di sana. Sebenarnya dimanapun boleh sama aja sih Mas Aryo. Iya. tergantung dari apa kitanya sendiri gitu kan. Bagaimana kitanya keluar dari universitas tersebut kita. Gitu. Biasanya akan lebih ke prestis ya. Nah, jangan jangan terlena dari prestisnya itu kan gitu. Hmm mata kuliah kurikulum itu semua yang membedakan itu adalah mahasiswanya dengan mempelajari apa namanya mata kuliah tersebut dan itu mas Arya iya pak. betul pak uh, saya saja merasakan hal yang ya. ini di negeri ya jadi dia negeri terus uh, juga swasta ya dari Guadarma uh, dia negeri dia salah satu universitas di Bulan kemarin itu sampai ke Jakarta, dia cerita segala macam, e, Beda katanya, walaupun swasta, walaupun segala macam, katanya e, hasil outputnya itu beda gitu dengan dengan yang negeri, bukan, bukan masalah PTS PTN nya tapi dimana lingkungan dia berada gitu. Kalau saya kan kebetulan e, bertabek ya. Jadi ada yang di Depok, ada yang di Jakarta gitu kan. Nah, jadi yang membentuk kepribadian orang itu bukan dari PTS-nya juga, bukan dari PTN-nya, tapi adalah lingkungannya gitu Mas Pri. Jadi ya banggalah kita kalau misalkan sudah kuliah terus kita juga di lingkungan pekerjaan seperti Mas bukan ya. Jadi apa? pemahaman dan logika berpikirnya berbeda kan gitu. Bener Pak. cuma kalau misalkan kita di UNTAS prestis yang tinggi banget gitu ya, cuman keluar tidak apa-apa sama aja enggak yang cari kan gitu. Betul pak, setuju pak. Ini kayaknya nggak ada yang join lagi nih? <laughs> uh, kalau iya, ini ada sebagian yang masih perjalanan dari luar kota pak, baru. Okay. Uh, ada uh, yang biasanya aktif. Mas Hikman ini juga baru mau baru mau berangkat mudik malah saya lihat di grup perjalanan oh, dua hari. Nah, sampaikan ke ini salam saya Madi hati-hati di jalan. Iya. Iya, saya saya ketik dapat salam, bawa salam dari Pak Andri ya, berarti di jalan. Jangan lupa oleh-oleh kalau bisa ya. <laughs> Jangan lupa oleh-olehnya. <laughs> enggak bercanda bagian ketemunya dimana, di mana coba deket Mas di dimana Mas Hikman ini kerjanya kemarin sempat di Ambon Pak pernah di Papua pindah ke Ambon lagi sekarang pulangnya kayaknya di ke Bandung kayaknya Mas Hikman ini ke Bandung ya, nah, ya. ketemu aja enggak itu oleh-oleh kan enggak <laughs> ya. terus itu Mas Fahrial itu biasanya Bang Fahrial itu Uh, kayaknya lagi lagi repot ini kayaknya tapi kalau nggak repot <tuh> pasti itu itu uh, mas Ryan juga nggak tahu ini nggak nggak respons nggak nggak biasanya aktif di grup ini mungkin lagi sibuk mungkin banyak acara ya mungkin pekan-pekan iya, halal bihalal pak <tuh> <bay. tuh> benar-benar <tuh> ya, nggak apa-apa uh, memang tadi uh, saya percepat juga gitu kan uh, ya. memang Ya kadang kan kita waktu beda ya. Kalau misalkan kita malam, sedangkan waktunya agak sulit untuk waktu Indonesia Barat, gitu ya. Nah kalau misalkan kita ambilnya agak lebih cepat, yang hmm. di waktu Indonesia Timur sama Tengah agak sulit juga, gitu. Hmm. Tapi ya untung saja kan uh, UNSIA memberikan apa namanya kemudahan ya. ya, sehingga kita tidak tidak apa namanya tidak kesulitan untuk hal tersebut, ya dan saya juga tidak mengekang teman-teman semua asalkan tugas sama apa kegiatan perkuliahan tetap berjalan ya, Itu kali ya Mas Aryo ya, tolong disampaikan pada teman-teman semua, minal ajin faizin ya teman-teman ya. semua, maaf ya. lahir batin. Maaf lahir. semoga sehat selalu bagi yang menuju ataupun mau balik ke tempat asal ya gitu ya. dari mau mudik atau mau pulang dari mudik, perjalanan selamat. Itu uh, sehat selalu. Jangan lupa disampaikan tugasnya, uh, tapi tidak dibuat ini ya. dipelajari. Paling nanti di selanjutnya kita uh, apa namanya kita diskusikan bareng. Terima kasih banyak Mas Hario. Uh, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Maflar Batin. Sama-sama. Ya,